Assalamualaikum sahabat muslim, kembali lagi dengan Fajar Official 2022 yang akan selalu menemani anda dengan berbagai narasi-narasi tentang berita terkini sebelum itu jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk bersama-sama kita kembangkan channel ini dan agar kita dapat saling berbagi informasi Volodymyr Zelensky menjadi sosok sentral di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir terpilih sebagai presiden Ukraina 3 tahun lalu Perhormatan komedian itu kini memimpin Ukraina menghadapi invasi dari pasukan Rusia Vladimir Aleksandrov Zelensky lahir di Kiev pada masa Uni Soviet 25 Januari 1978 dari pasangan Yahudi Ukraina Aleksandr Zelensky dan Rima Zelenska Saat berusia 17 tahun, Zelensky mengikuti sebuah kompetisi komedi lokal yang kemudian merintis karirnya sebagai aktor dan pelawak Membintangi sejumlah film, laris di Ukraina, pada 2015 dia membintangi serial televisi terpopuler yang bernama Servant of the People, artinya pelayan rakyat. di mana dia berperan sebagai seorang guru sekolah yang terpilih menjadi presiden. Berangkat dari kepopulerannya tersebut, pada Maret 2018, Jelentri terjun ke dunia politik mendirikan partai politik Servant of People yang diambil dari nama serial televisi yang pernah dia bintangi. Beberapa bulan kemudian, pada Desember 2018, dia maju sebagai calon presiden pada pemilihan umum Ukraina, menghadapi pertahanan Petro Poroshenko yang tidak populer. Pada April 2019, dia dinyatakan sebagai pemenang pemilu dan terpilih sebagai presiden Yahudi pertama Ukraina, meski mengakui bahwa dia tidak religius, Zelensky -be beberapa kali merujuk identitas Yahudinya dan secara terbuka menyatakan solidaritas dengan Israel, menurut Times of Israel. Menjabat sebagai Presiden, Zelensky mewarisi sejumlah masalah dari pendahulunya. Salah satunya adalah separatisme di Ukraina Timur. Zelensky mencoba menyelesaikan masalah ini dengan membangun kepercayaan dengan Rusia dengan sejumlah negosiasi terkait perjanjian kejahatan senjata Minsk 2015 dan pertukaran lawanan. Namun isu separatisme di Donetsk dan Luhansk atau kita, dengar, atau kita kenal dengan sebagai Donbas tidak terselesaikan dan Rusia terus memberikan dukungannya terhadap milisi di wilayah tersebut. Situasi ini mendorong Zelensky berpaling ke Barat, mendekati Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Namun langkahnya pada 2021 yang meminta Ukraina bergabung dengan NATO memicu kemarahan dari Rusia dan meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Moskow melihat bergabungnya Ukraina yang memiliki kedekatan geopolitik, sejarah, bahkan budaya dengan Rusia sebagai ancaman bagi keamanannya. Rusia telah menuntut jaminan dari NATO untuk tidak akan pernah menerima keanggotaan Ukraina, namun tuntutan itu telah ditolak oleh Barat ketegangan itu akhirnya pecah pekan ini setelah Rusia melancarkan invasi ke Ukraina dengan dalih operasi militer khusus yang salah satu tujuannya adalah melindungi Republik Donbas, wilayah separatis di Ukraina Timur pada Senin 2022 tanggal 21 bulan Februari, bulan Maret diakui Rusia sebagai negara merdeka.